wawawawaw what, what, what, what, what's up bro welcome back again with me my brother brother brother the oscar slot official cuy gimana kabar kalian semua cuy semoga sehat sehat selalu cuy ya again and again and again cuy gua main lagi 5 line megawits lur ya modal gua nggak banyak lu di 7 rasa 81.000 tadi gua putar turbo ya cuy ya. gua putar turbo 10 double chest yang gua aktifin sama skip layarnya gua aktifin lur ya Oke, sekarang kita putar lagi di Quick cuy 10 10, Cia. Ya. Oh ya. Yeah. Gimana gimana gimana, Cia? Apa kabar kalian, Cia? Semoga sehat-sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki-rezeki dan berlimpah-limpah lah ya, Cia. Ya. Rezeki kalian ya, amin amin, Cuy. Aduh, masih belum ada gratisan. Kalem aja, kalem. Kita putar lagi 10 10 dulu, Lur. Gua panas-panasin lagi, my brother area main gua masih sama seperti kemarin ya Bro gua masih main di gacor 77 dan Odin 77 bro ya tapi kalau untuk kali ini kalau gua main lima layan Megawes pasti gua mainnya di Odin 77 cuy ya Oke kita turunin bed di 480 kita Lur ya centangnya gua di Turbo sama skip layar cuy tadi nah, pola yang gue putar udah cuy ya 10 Turbo 10 quick 10 Turbo akbaru gua blue cuy ya untuk pertama gua ngambil di na singa kuning coy, singa kuning karena singa itu selalu kuning ya kan. Jadi gua ambil yang pertama itu yang kuning lur. Oke, 10 spin, kasih dong yang akeh-akehnya. Uy, yang JP JP dulu keluaren lur. Op op, langsung 3 coy. Gua ada 30 mati lu anjing, woi. JP lur, lur. Mares. Sempa sionil pertama gua hari ini brother-brotherku sekalian cuy Asik cok Terbaik sih mah Odin 77 main Megawaste gak pernah salah cuy ya Pilihan tepat dan akurat cuy Aduh anjing itu kalau ada singanya cok, Nah nah Ah putus yang ketiganya lor Aduh Oke okay, connect mani gak apa-apa loran gak apa-apa Anjay 10 gua lor Ini di jacknya cuy Lanya lagi cuy, aduh kagak ada ya singanya telat cuy, anjay mega, mega, mega, mega, Sri Dewi Sukmawati, pegawai putri ya cuy ya. anjir, anjir, anjir hmm, bagus bener ini 5 lain megawes hari ini Lur wajib kalian cobain ini. 5 lain megawes hari ini lur. Ya. Terbaik sih polanya sih, eh polanya Pecahannya juga bagus, ya lagi gacor ini cuy, 5 lain megawes lagi gacor, Ber Uh aduh Bang banget, ikannya kagak ada kasih gua ada depan Aduh ikannya aduh sayang-sayang tapi nggak papa ya Boy 480.000 gua jp2 jt cuy cuy cuy cuy cuy cuy cuy cuy cuy cuy cuy coba coba-coba ini Gua sepam cuy ya ini cuma coba gua sepam ya gua sepam tapi gua pengen cobain ngambil uh, misteri lur ya hmm, hmm, hmm, hmm. gua bakal cobain ini ngambil misteri lur karena pecahnya masih bagus gua coba ambil misteri ya Yaudong, yang akeh dong yang dong akhir tiga belas Aduh, lima delapan sepuluh, cuy! terlalu kecil, tapi nggak apa-apa. Lur ya, masih ada kesempatan. Lur ya, gua pernah main di lima, max win di lima lain itu. perkalinya 358 lima lur. Wok up wok, gua ide di langsung balik modal, lur senpai kedua gua hari ini cuy gak cerbet gak cerbet cuy lima ratus megawatt aja wajib cobain sih aduh putus cok kagak ada naganya di depan aduh aduh aduh aduh putus naganya anjay itu burung elangnya wih ini putarnya putaran Max Win ini lor ya nah aduh hanya doang yang konek lor Udah balik modal, gua ya cuy. udah balik modal. Up, up, aja Uh, oke okay, kali 10 lumayan. Anies terbaik sih, 900.000 lagi. Profit lagi, lor ya. Wah, iya, parah. cok wajib cobain sih. Lima lain kalian bener, bener, bener, bener, parah, parah, parah nih. Cobain ya, main. ah ikannya ah putus atuh, biji sayang banget itu ikannya putus putus-putus pokoknya kalian wajib cobain main game 5 lain Mega waste Dure di Odin 77 beparah ini Cipara up up up up 10 gua coy tuh Cok hmm, mati lu kena lu kan Cok hmm, kasih gua adon hidup lilian kedua dong ah dikasih beneran Anjay Anjay uh terbaik sih terbaik terbaik terbaik pokoknya ikutin pola gua co, ya, double chestnya diaktifin ya Turbonya 10 nya 10 turbonya 10 langsung bui dan sepam bui coy ya di 10 dan misteri woi bagus nih mah bagus nih mah lumayan lah ya lor profit 1 jt lagi lor modal awal cuman ratus ribu cuy cuy Oke ini gua turboin lagi di 20 lor ya udah ratus tai tai wis tak terasa saldo pun bertambah lagi dan bisa WD lagi kali ini aku menang lagi hahaha mantap dengan lagu kemenangan kita cuy hari ini cuy. belum ada berapa main eh, belum ada berapa menit gua main udah profit profit WD WD WD oke langsung kita buy lagi cuy ya tapi gua ngambil yang nomor 2 dari ujung kiri sih nomor 2 dari ujung kiri situ yang berapa sih pergang 20 ya eh yang putaran 20 cuy itu tuh itu mah sebenarnya banyak peluang Max di situ lor ya banyak peluang Max itu di 20 nih ini di 20 free spin dan perkatnya 358 lor ya karena gua pernah Max Win di 358 ya 5 lain ya brother ya kita gas ya brother ya kita gas dulu ya brother tuh ya di 358 gua gas gas gasin gas ini coy ya lu lihat nih baik baik Lur ya lu lihat baik baik lor ya ini mah ih feeling gua sih Max Win sih feeling gua banget ya feeling gua banget nih up up Ah, aduh sayap pelangnya kurang bet coy. aduh sayang banget sayang banget aduh oke nggak apa-apa nice ya nice nice kalau kata bahasa Jepangnya nice nice nice Ayo cong kasih gua profit cong sebenarnya ini mah udah bisa lah ya gua withdraw juga ya. ini mah udah op op aduh putus Ini mah gua udah profit hampir lima kali lipat ya, dari modal gua ya seharusnya mah gua udah WD nih kalau seperti biasa cara gua main ya ini gua mah udah gua harusnya gua WD gitu ya tapi ini terakhir lah lur ya menang kalah ini gua cabut lah karena apa lur karena gua udah menang Lur apalagi mau gua cari lur apa apalagi lur yang mau gua cari apalagi, lor, gua nggak mau nafsu gua depo 200 ribu dapet juta udah gua udahan lur gua withdraw ntar 3 jam lagi mah Jack gua cok tiga jam atau empat jam lagi baru gua main lagi ya cuy ya kalau ini gua terusin yang ada gua cuma nafsu belaka cuy terbuai dan terbuai aku wacong aduh kali 5 500 ribu oke okay lah gak apa-apa sempak sempak sionil lagi lor ya sempak sempak sionil lagi lor terbaik anjay anjay anjay anjay tiga kali sempak sionil gua hari ini hanya bermain tujuh menit doang cuy hmm apa lagi aduh udah pokoknya ini mah gua udah wede aja lah gua udah menang Gue mau nikmatin kemenangan gue cuy ya Buat kalian yang nonton video ini cuy Jangan lupa dicobain pola gue ya Buat kalian yang suka Tolong di like Jika ini ada manfaatnya buat kalian dan orang-orang yang Di sekitar kalian teman-teman kalian yang hobi nyerot Kasih share-share video ini lur ya Dibantu share-sharenya Biar gue makin semangat Dan channel ini makin berkembang lur ya Kita ketemu lagi di next video lur, Salam hoki Salam sempasional Buat kita semua Oke okay, Bye-bye my brotherku Brother-brother Bye-bye ya Bye-bye